Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengirim Ukraina paket bantuan militer senilai 275 juta dolar yang menawarkan kemampuan baru untuk mengalahkan drone dan memperkuat pertahanan udara. Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters pada hari Kamis dan orang-orang yang mengetahui paket tersebut. Paket tersebut dapat diumumkan paling cepat pada hari Jumat. Rincian peralatan anti drone dan pertahanan udara yang disertakan tidak dapat ditentukan. Pentagon juga diperkirakan akan memasukkan roket untuk peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi buatan Lockheed Martin Corp. Amunisi 155 mm. Kendaraan militer Humvee dan generator menurut orang-orang dan dokumen tersebut. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional menolak mengomentari paket bantuan tersebut. Isi dan ukuran paket bantuan bisa bergeser hingga ditandatangani presiden. 275 juta dolar akan ditanggung oleh otoritas penarikan presiden yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mentransfer artikel dan layanan pertahanan dari stok dengan cepat tanpa persetujuan kongres sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat Lonjakan serangan rudal Rusia di Ukraina sebagian dirancang untuk menghabiskan pasokan pertahanan udara Kyiv dan mencapai dominasi langit di atas negara itu, kata seorang pejabat senior Pentagon pada November. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari, yang oleh Moskow disebut sebagai operasi militer khusus, Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan keamanan senilai sekitar 19,1 miliar dolar ke Kiev.